Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai sore kalian saat ini, Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Bilar, kabar terbaru dan vitamin terbaru. Di sore hari ini, kita dapatkan persenbaetia. Luar biasa idola kesayangan kita, Papa Rizky Billar lagi mencoba Metaverse dari Leslar Metaverse Yang penasaran sabar katanya itu bersama dia ini sih luar biasa sore sore kita mendapatkan asupan vitamin bahagia yang seger banget nih Melihat kegantengannya dari Papa Billar luar biasa Doakan yang terbaik mudah-mudahan lancar dan sukses untuk Leslar Metaverse, amin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih underscore FC Ada kalimat caption juga yang dituliskan Wes keren Leslar Metaverse, semoga semakin sukses, amin Wow, ini doa terbaik nih, mudah-mudahan sukses terus ya untuk Leslar Metaverse Selain Papa Bilar, Korudi Salim juga ikut mencoba Ini persahabat ya Dan disini ada sebuah kalimat Wih, seru banget nih Pak Rudi Salim lagi cobain Metaverse dari Leslar Metaverse Luar biasa banget ya Leslar Metaverse Makin sukses, makin jaya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran di setiap tentunya project-project apapun itu Luar biasa idola kesayangan kita tuh Sore-sore mendapatkan asupan vitamin yang sangat membahagiakan kita juga di postingan ini salvok banget ya Kalimat caption yang dituliskan oleh aku Leslar si komik di situ dikatakan gak bisa aku tuh Kalau udah lihat yang bening-bening Aduh bahaya ini mah katanya tuh ya Masya Allah Ini luar biasa banget nih Kekutan dari emak-emak Leslar Yang selalu saja tentunya kelakuannya Membuat kita ketawa bahagia The best untuk Leslar lovers Dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar berikutnya Kita mendapatkan info dari It's Bitter Team bahwa Lesnar Metal bakal ada Project terbaru persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah percakapan pesan di grup Lesnar Metal Force ya salah satunya dari Reza nih kita salpuk dengan message pin di situ kawal terus dari Rizky Bilar dan CEO kita wow semua kayaknya Persabed ya lagi mengawal Papa Bilar. Doakan yang terbaik nih, pengawalnya pun ketat banget nih persahabat ya Ini beberapa tentunya pesan di grup Lesnar Metaverse persahabat ya Dari Reza, kita semua kawal komunitas kita yang sehat dan berkembang semangat katanya tuh Wow, tentunya kita juga mendukung banget ya, mudah-mudahan Lesnar Metaverse semakin maju dan sukses Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan lagi pada ngawal Rizky Bilar dan gua ngawal Pak Reza eh Dor info Lesser Metaverse katanya lagi ada project baru doakan, yuk sama-sama kita doakan ya mudah-mudahan project barunya diberikan kemudahan kelancaran dan kesuksesan Amin kita selalu support yang terbaik selalu dukung apapun itu yang terbaik pokoknya buat Lesti dan Rizky Bilar disimak juga persahabat dari kalimat komentar, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dari akun Jenong Caem mengatakan, Bismillah, semoga lancar, amin. Ada juga tanggapan lain dari Fitz Agur mengatakan, Salah satu kripto artis yang masih bertahan, itu adalah Lesnar Metaverse. Wow, ini luar biasa. Dan Alhamdulillah, kita selalu bersyukur persahabat ya. Mudah-mudahan sukses terus untuk Lesnar Metaverse.